Untuk apa main saham, mending main babi ngepet Main babi ngepet, main babi ngepet Daripada Bitcoin, mending invest babi ngepet Invest babi ngepet, invest babi ngepet, invest babi ngepet. Saham dan Bitcoin ketinggalan zaman Babi ngepet, investasi masa depan dapatku tangkap saat aku telanjang Babi ngepet, untuk raih masa depan untuk Depa. Untuk apa mindset Depan. Untuk Babi ngepet untuk raih masa depan untuk... Si masa depan dapatku tangkap saat aku telanjang babi ngepet untuk raih masa depan untuk apa main saham mending main babi ngepet main babi ngepet main babi ngepet Dari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 Sa depan Si masa depan.